Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke channel aku Elin Herlina di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Ini tuh kegiatan pas malam tahun baru gitu ya. Aku baru ngedit gitu ya temen-temen. Agak telat gitu. Tapi gak apa-apa ya temen-temen. Maklum, aku tuh hp-nya suka dipegang sama anak aku dan itu pas acara malam tahun baru aku bakar-bakar ayam gitu sama bakso. aku hanya ngumpul sama keluarga aja ya teman-teman ini tuh bentuk syukuran aja ya syukuran karena masih bisa kumpul sama keluarga dan alhamdulillah tadi tuh udah beres ya teman-temannya makan-makan dan ini tuh ceritanya udah pagi-paginya ya, berantakan banget. Si dapur aku tinggal aku beres-beres, aku mau uh, nyuci gitu. Oh iya, aku belum sapa teman-teman semua nih. Uh, apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin uh, terima kasih juga untuk teman-teman uh, yang telah mengklik video aku yang telah menonton video aku Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe-nya karena like itu sangat berarti banget ya. Teman-teman buat para YouTuber pemula. Aku ucapkan juga terima kasih yang suka nonton video aku, yang like, yang walaupun tidak komen Uh, terima kasih banyak ya yang telah menonton video aku yang telah mensubscribe channel YouTube sederhana aku ini Terima kasih banyak lanjut ke videonya ya teman-teman ini tuh cucianku sangat banyak banget ya uh, kebanyakan gelas gitu karena pas malam tuh makannya pada di daun. Uh, ngegelar gitu dan alhasil ya banyak gelas aja ya teman-teman dan cucian yang besar yang setelah masak gitu uh, teman-teman pada bikin acara apa tuh pas malam tahun barunya uh, bisa tulis di kolom komentarnya ya Alhamdulillah ya sekarang udah tahun 2023 semoga tahun ini tahun yang lebih baik dari tahun kemarin ya teman-teman Amin robbal alamin dan ini lanjut ya aku mau beresin yang di bawah ini tuh cucian yang besar-besar aku mau cuci di tempat nyuci pakaian aja ya teman-teman karena gak muat kalau nyuci di wastafel ini tuh aku kerjanya gercep banget ya teman-teman karena anakku udah bangun gitu jadi aku pengen cepet-cepet gitu Hmm, anakku tuh kalau bangun suka rewel ya teman-teman dia tuh suka nangis pengennya tuh ya disamperin sama aku di uh, digendong dipeluk gitu malum ya anak perempuan tuh agak manja banget ya teman-teman beda sama anak laki-laki tapi dia itu emang lucu ya kalau udah bangun kalau udah anteng anteng banget hmm, ya sebisa mungkin aku juga harus eh apa ya harus ngeduluin anak ya daripada bikin video gitu dan ini lanjut ya ke videonya aku lagi nyapu nyaput sampahnya itu berantakan banget ya dan ini juga ada sayur kangkung gitu aku belum masak ya karena belum sempet gitu kemarin tuh pas maghribnya ya sibuk banget aku ngurus ayam gitu karena bikin ayam bakarnya itu uh, pakai ayam kampung gitu ayam kampung dari ibu mertua aku dikasih gitu ya aku uh, potong tiga ayam gitu maklum ya kalau di kampung tuh pada ngurus ayam gitu lanjut ini aku mau nyuci yang besar-besar ya gitu nyucinya di sini ya Uh, ini tuh tadi udah aku cuci ya yang besar udah aku kasih abu gosok gitu jadi tinggal ngebelas aja dan ini tinggal yang kecil gitu ya teko aku mau nyuci teko sebenernya tadi udah nyuci ya teman-teman, udah dicuci yang besar besar cuma gak aku record semua karena memori hp ku penuh gak apa-apa ya teman-teman maklum ya hp rampu nggak gede gitu dan ini alhamdulillah udah beres oke sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa like comment and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tahun baru